3 2 1 Event number 96 completed. Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita Mr and Mrs News Kali ini kita akan membahas roket Virkam S milik India yang diluncurkan pada 18 November 2022 Nah teman-teman pecinta astronomi, sebelum kita lanjut ke penjelasan Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Kendaraan peluncuran pertama yang dikembangkan secara pribadi oleh India, Virkam S atau Loket Virkam S, diluncurkan dalam penerbangan perdana -nya dari pelabuhan antariksa Sriharikota milik India Space Research Organization atau ISRO pada hari Jumat 18 November 2022. Misi ini bernama PRARAM atau permulaan. Roket VIRCAM-S adalah kendaraan peluncuran suborbital satu tahap yang membawa tiga penguatan pelanggan dan membantu menguji dan memvalidasi teknologi dalam kendaraan peluncuran ruang angkasa seri VIRCAM. Misi praram akan melihat VIRCAM-S membawa tiga satelit pelanggan dalam penerbangan suborbital. Dalam penerbangan suborbital, kendaraan bergerak lebih lambat daripada kecepatan orbit yang berarti cukup cepat untuk mencapai luar angkasa tetapi tidak cukup cepat untuk tetap berada di orbit mengelilingi bumi Sri Virkam memiliki tiga roket yang sedang dikembangkan untuk meluncurkan satelit kecil ini akan membantu mendukung layanan komunikasi seperti internet broadband, GPS, LOT dari luar angkasa, dan pencitraan bumi sebuah laporan menyatakan Sri Virkam 1, 2, dan 3 Terdiri dari roket solid state yang dibangun di atas arsitektur yang dapat diupgrade dengan komposit karbon dan motor cetak 3 dimensi dan dapat dirakit dan diluncurkan dalam waktu kurang dari 72 jam. Nah teman-teman, begitulah penjelasan singkat terkait roket fircam S milik India yang diluncurkan pada tanggal 18 November 2022.